dan terhanya sekutar Leslar tentunya Menemani santai sore kalian saat ini kami Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita Ke kabar pertama ada info penting nih Untuk kita semua para fans warga Konoha Langsung dari anTV para sahabat ya soal acara cinta Apabila Leslar Tetap bersedia bersamaku yang akan hadir Hari minggu nanti jam setengah dua siang yang lebih awal di Antv Persahabatiah ya. dan ini tentu cuplikan untuk episode Minggu besok persahabat, ya. Di sini kita lihat Kagabilar ya di episode kali ini lagi bingung banget nih untuk memilih nama anak Persahabatiah. Ya. Kita lihat di kalimat caption Cinta bernilai selar, tetaplah setia bersamaku Minggu 31 Oktober 2021 jam 13.30 Waktu Indonesia Barat. Wah, kakak Rizky Bila lagi pusing banget nih nyari nama buat BBL, sampai terbang ke Malang. Hmm, kira-kira kakak dan Nidia lasik kejurup dapat nama yang pas enggak ya buat BBL. Jangan ketinggalan nonton Cinta Abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku. ya setiap minggu, jam 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Antv. Yuk bersama ya kali ini, tentu untuk cinta menilai selar akan hadir episode yang sangat luar biasa nih membuat kita semakin penasaran dengan ceritanya tentu saat mereka pergi ke malang naik jet pribadi curagan 99 persahabat ya support yang terbaik karya-karya dari Lesti dan Rizky bilang. banyak tanggapan yang sangat positif dari postingan tersebut yakni dari akun Instagram lelisjuitano7 mengatakan siap depan on TV Seru nih, Papa pengen jadi pilot, katanya tuh Wow, Popdance pengen jadi pilot, persahabat ya Dan kita lihat juga, ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Kombel Putra mengatakan dalam kolom komentar Selalu nunggu CHL dan selalu nonton kesayangan Wow, Masya Allah banget persahabat ya? Selalu dukung yang terbaik nih, dari fans sejati untuk idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat juga, ada sebuah unggahan spesial banget nih dari Ayah Kejora Di akun Instagram pribadi miliknya tiga jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa keren Sambil berjalan di pinggir jalan para sahabat yang memakai kacamata hitam, memakai jaket seperti anak muda para sahabat ya luar biasa dan kita lihat salvo sama kalimat caption yang dituliskan oleh sang ayah nih Lanjut, nyari warteg kata ayah kecewala, Masya Allah banget ya Jauh-jauh <guluh> ke Turki, cuma ingin nyari warteg aja persahabatnya luar biasa cute Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk keluarga besar dari Lesnar Berikut juga persahabatnya kita lihat di sini sebuah unggahan spesial dari Bang Ben Sikumbang Terbaru banget nih diunggah oleh Bang Ben yang mana mengunggah foto yang sedang makan persahabat ya Luar biasa nih Kece banget nih penampilan dari Bang Bensi Kumbang Dan tak lupa menuliskan sebuah kalimat yang luar biasa nih Oleh Bang Bensi Kumbang di kalimat Caption Kata orang, jika hidupmu terlalu pahit berarti kopimu kurang gula Bener gak sih? Tapi beda dengan kopiku yang sengaja tidak pakai gula karena ada kamu di sampingku Tiba-tiba <goh> di tiga anak nelp katanya tuh masya Allah banget ya caption yang dituliskan Selalu aja membuat kita ketawa bahagia Mudah-mudahan saja sehat selalu juga untuk Bang Ben Mudah-mudahan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah unggahan yang diunggah oleh agensin Tafutian Rizky Bilar Ini momen di channel YouTube-nya Bang Bensi Kumbang persahabat ya Ketika Lesti dan Rizky Bilar beserta keluarga besar lagi belanja es krim nih Wah momen keseruan Leslar belanja es krim yang belum nonton silahkan mampir ke channel YouTube-nya Bang Besiku bang persahabat ya di situ banyak keseruan di Turki banyak tentunya kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga perhatikan di unggahan ini persahabat ya tuh ada Bang Ariel yang sedang makan persahabat ya ini tentu makan pagi di Turki persahabat ya kalau di Indonesia sih sudah makan siang persahabat yang luar biasa nih. Memang indah kita, tim Mudah-mudahan selalu kompak Dan selalu solid memberikan karya-karya terbaiknya Dan selanjutnya Ada sebuah unggahan dari IGS-nya Bang Dery Persahabat ya. Alhamdulillah tentunya cuaca mendukung banget Di hari ketujuh ini 13 derajat celcius Persahabat ya Untuk suhu di negara Turki saat ini Dan kita lihat Persabat ya Pemandangan yang sangat indah Diposting oleh Bang Dery tempat lokasi saat ini ada di hotong bersahabat yah dari poli Masya Allah mudah-mudahan hari ketujuh ini ada cedukan vitamin manja yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar berikutnya kita lihat juga keunggahan IG-nya Bang Beni Mulyana Sopian. Wow kece badai bersahabat ya Bang Ben Selalu saja tampil luar biasa membuat emak-emak Leslar jatuh cinta juga deh kepada AB nih Mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan juga untuk kita semua Amin, ya robbal alamin Kita masih menunggu cidukan vitamin manja dari idola kita nih di ya tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Mereka terima kasih